para tamu undangan, para kinluri, Bapak Kepala Pusdik beserta para pengawas. untuk dipersilakan menempati tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Bapak dan Ibu, upacara lomba upacara tingkat kabupaten akan segera dimulai. Peserta upacara Mengasuki Udabang Udabang Oleh pasukan dewan guru untuk memasuki pengetahuan sementara. Setiap pemimpin barisan menyiapkan barisannya masing-masing. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara <Susuk> Upacara. Kepada pemimpin penjara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, upacara pengibaran bendera merah putih, hari Sabtu, tanggal 16 April 2016, siap dimulai. Mohon perhatian, pembina upacara memasuki lapangan upacara. <SILENCIO> Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Pako, upacara siap dimulai. Lanjutkan, lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih Hadiri di momen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 Aku rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka! Merdeka! Tanahku, negeriku yang kucinta! Indonesia Raya merdeka! Merdeka! Hiduplah Indonesia Raya! Indonesia Raya, merdeka! Merdeka! Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka! Merdeka! Hiduplah Indonesia Raya! kan silakan duduk kembali Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945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 pasukan dapat istirahat, pasukan dapat Perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum. Yang terhormat Bapak Kepala Pusdik TKSD Kecamatan Mawangi. Yang terhormat para pengawas TKSD Kecamatan Mawangi. Yang terhormat para kepala sekolah Kecamatan Mawangi. Yang terhormat para tamu undangan serta yang terhormat kepala sekolah dan rekan-rekan guru SDM Cipoyong 4. Dan anak-anak Kalian yang cintai, Uji dan syukur Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Karena berkat rahmat dan kasih sayangnya Kita semua dapat Berkumpul melaksanakan Kegiatan Lomba Atau pacara bendera tingkat Kabupaten Cianjur Anak-anakku sekalian Yang ibu banggakan Ibu mengucapkan Banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah melaksanakan kegiatan lomba tata upacara bendera ini dengan penuh kesadaran, kesungguhan, dan rasa tanggung jawab serta disiplin yang tinggi. Walaupun upacara ini belum selesai, tapi Ibu yakin kalian dapat mengikutinya dengan baik sampai tuntas. Anak-anak sekalian yang Ibu banggakan, suatu makan untuk sekolah kita menjadi wakil dalam lomba tata upacara bendera di tingkat kabupaten. Kalau ini mengandung nilai tanggung jawab yang sangat besar dan cukup berat, kita harus dapat membuktikan bahwa kalau kita memang layak menjadi wakil di tingkat kabupaten ini. menjawab disiplin dan tertib dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian dan ibu banggakan. Melalui kegiatan acara ini diharapkan dapat tercipta suasana kondusif untuk mewujudkan perilaku disiplin, khususnya di lingkungan sekolah, dan lebih jauhnya lagi dapat membangun suatu disiplin secara menyeluruh yang dikenal dengan gerakan nasional atau GDM. selain itu mudah-mudahan kebiasaan pelaksanaan anak anak sekalian yang Ibu banggakan. Ayah kata Ibu berpesan, tiada keberhasilan tanpa pengorbanan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjemaah lagu wajib nasional satu nusa satu bangsa, biar empat puluh kepada ibu dan bapak guru kami dalam membimbing kami sehari-hari ya allah ya tuhan kami tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus dan benar serta jadikanlah kami semua orang-orang yang saleh dan taat kepada orang tua ya allah ya tuhan kami kabulkanlah doa dan permohonan kami amin rabbana atina hasanah wa hasanah wa qina Bahaan Robi Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Lapor. Berkat selesai. Penghormatan peserta upacara kepada Bina, upacara. On, on. Red. Red. Red. Red. Red. pembina upacara. Hormat. Dend. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Thank <laughs> you. Pemimpin upacara menyerahkan pimpinan dilanjutkan penghormatan kepada pemimpin upacara. lapangan upacara dan PSG Kecamatan Rawangi nomor 822.2 garis pilih 09 garis pilih SK garis pilih Fatumari garis pilih 2016 tanggal 8 April 2016 Hasil kejuaraan Taubik tingkat SSC Kecamatan Rawangi juara pertama ya SC C4. Bapak Kepala Sekolah Dr. Husyarma dengan nilai 1.425. Juara kedua SD Sirnagali, kepala sekolah Ibu Eni Nuriyani S.Pd.H.N. Juara ketiga SD Buni II kepala sekolah Bapak Undang Sahipulin S.Pd. Juara 81 SD Buni Ayu 1, kepala sekolah Bapak On Mulyadi S.Pd.H.N. Juara 82. SDN Santosa, Kepala Sekolah Ibu Haji A.T. Halawati, SPD dan juara alamat tiga SDN Karansari, Kepala Sekolah Dadah Kusmiati, SPD kepada yang disebut tadi ya Bapak AS dari SDcp P4 ke depan Bapak Dr. Werman kemudian juara kedua Ibu Eni Nuriani, S.Pd.M.M dari Sinagalih jangan panaskan panas, SD Bunia Yudua Bapak Undang Sahipunin kemudian SD Bunia Satu Bapak Ron Mulyadi SD Santosa Ibu Haja Etik Herawati dan SD Karangsari Ibu Liliakusmiati ya jawab terima kasih berikutnya untuk memberikan pelak dengan tindak mengurusi alamat ya Untuk mengawali pembagian hadiah ya, Tapi mohon Pak Asep ya Dari tim Jui Untuk memberikan piagam dan piagam kepada eh, SD Karang Sari Ya Ya itu Pastikan Pak Asep dari Dedy ya Pisahkan ke SD Karang Sari ya Ini pasti Sebutkan aja Terus Baik. ada Peserta upacara meningkatkan upacara Pasukan lima meninggalkan upacara maju Dilanjutkan dengan pasukan, pasukan.